...dari Pak Rai pengamat politik. Sebetulnya enaknya mendengar adian Nabi Tupulu dulu ini. <laughs> <laughs> Supaya kita mengerti sebetulnya situasi batinnya di PDIV, PDIV itu Nanti, pasca... Giliran dia, kalau ada ide nah, lagi boleh gue... Itu. Soalnya apa yang mau saya sampaikan kurang lebih sama dengan narasumber yang sebelumnya ya memang kita agak terkejut kali ini melihat ibu mega dengan sangat terbuka ya memperlihatkan kegusaran lah yang luar biasa meskipun sebetulnya bukan kali pertama ya kita ingat juga dulu waktu mau mencalonkan pak jokowi juga hal yang sama dengan situasi yang berbeda juga di, berulang kali disampaikan oleh ibu mega misalnya dengan mengatakan ya saya belum pikirkan gitu ya Macam-macam lah argumennya saat itu untuk kemudian pada akhirnya setelah begitu banyak desakan publik agar PDI Perjuangan mencalonkan Pak Jokowi, lalu diputuskan Pak Jokowi lah sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Tapi kita ingat betul masih ada juga saat itu situasi yang seperti memperlihatkan penolakan akan munculnya Jokowi sebagai calon presiden gitu. Nah cuma intonasinya memang agak berbeda jika dibandingkan dengan situasi yang sama sekarang. Saya kira ada dua hal yang menyebabkan intonasi itu berbeda ketika Ibu Mega juga memperlihatkan wajah yang agak menolak ya pencalonan Pak Jokowi pada 2000, 2014 yang lalu gitu ya. Pertama, ya situasi internal. Ini uh, ada ada Ibu Puan yang memang mungkin dalam bacaan orang-orang di internal PDI dan juga mungkin termasuk Ibu sudah lebih dari cukup matang untuk dicalonkan sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Dari aspek pengalaman, usia, karir ya karena Ibu Mega juga menyebut ya, ya karir Ibu Puan di dalam pidato itu dengan apa namanya perasaan bangga pencapaian-pencapaian karir dari Ibu Puan saat itu gitu ya. Jadi melihat pertimbangan itu memang mungkin Ibu Mega merasa bahwa inilah waktu yang tepat. Ya. Kalaupun ya kita mau mendorong katakanlah misalnya Ibu Puan dalam hal ini sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. gitu. Jadi ada suasana internal yang memungkinkan Ibu Mega memperlihatkan apa yang saya sebut sebagai intonasi yang berbeda dari apa yang pernah juga dilakukan oleh Ibu Mega terhadap Pak Jokowi 2014 yang lalu. gitu. Nah yang kedua menurut saya, tentu saja bacaannya terhadap apa namanya itu ya, regenerasi politik. Nah regenerasi politik ini bukan hanya berkaitan dengan soal calon presiden wakil presiden, tetapi menurut saya juga berkaitan dengan calon siapa yang akan menguasai partai ini pasca Ibu Mega. Jadi ini penting sekali, jadi ada dua desakan sekaligus mungkin ya yang menghimpit Ibu Mega, sehingga sikapnya kelihatan intonasinya jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya pada 2014 yang lalu. Mungkin 2014 yang lalu itu ya Ibu Mega masih bisa full pegang ini partai. Tapi kita enggak bisa menduga 2024 ke depan siapa yang akan megang partai gitu. Pada saat yang bersamaan muncul ya regenerasi politik di dalam lingkaran PDI Perjuangan sendiri yang sebetulnya juga punya potensi yang cukup kuat ya mengintervensi perjalanan masa depan PDI Perjuangan juga gitu setidaknya ada pada Jokowi. Jokowi sudah apa namanya itu ya, menancapkan dua bibit kadernya gitu ya. Satu di Solo, satu di di Medan gitu ya. Ini kalau ganjar nanti dilepas lagi misalnya sebagai calon presiden, kalau ia bisa jadi PDI Perjuangan tambah kekuatan, baru lagi di internal PDI Perjuangan, di luar trah Ibu Mega atau di luar Pak Karno gitu. Jadi memang agak berat E, e, pertimbangan pertimbangannya berbanding dengan 2014 yang lalu 2014 yang lalu kalaupun misalnya Pak Jokowi kita lepas ya ta, partai ini tetap di bawah kontrol Ibu Mega gitu tapi nggak ada yang bisa jamin 2024 akan terjadi seperti itu sementara pengaruh katakalah Ibu Puan katakalah perananda misalnya tidak sehebat tentu saja Ibu Mega ya terhadap partai politik terhadap pdi perjuangan sendiri jadi ada dua di sini pertama adalah makronya yaitu Presiden dan Wakil Presiden, siapa dari Teras Soekarno yang akan disusul, mengingat juga kadernya Pak uh, Ibu Puan ini juga matang dalam pengertian yang kita sebutnya itu tadi. Yang kedua juga siapa yang akan apa, membawa ya uh, PDI Perjuangan sebagai partai di masa yang akan datang pasca Ibu Mega katakanlah begitu gitu Nah mungkin situasi ini yang membuat intonasi uh, uh, uh, apa Ibu Mega sedikit agak lebih tinggi. Dibandingkan seperti yang saya sebutkan tadi pada penolakannya 2014 yang lalu itu, Meskipun tentu saja ya ada, ti, ada tiga titik kan jadi fokus kita pada pidato Ibu Mega itu. Pertama adalah soal kegusarannya atau pada takdir yang dianggap apa uh, bermain di dua kaki itu Kita gak tahu siapa yang dimaksud oleh beliau gitu. Soalnya, meskipun secara umum kita menafsirkan itu kepada Pak Ganjar gitu. Tetapi kan bukan satu-satunya Pak Ganjar di internal PDI Perjuangan yang apa istilah mencuri perhatian publik demi karir politiknya gitu bukan belelo saya ini yang saya mau katakan dulu jadi bukan hanya ibu bukan hanya Pak Ganjar yang mencuri panggung katakan begitu ya bukan mencuri ya mengambil panggung untuk mempopulerkan dirinya demi karir politiknya Ibu Puan juga melakukan hal yang sama kan spanduk baliho di mana-mana juga dibuat oleh Ibu Puan gitu ya ini yang semua katakan kalau kita sebut itu kepada Ganjar, mengapa hal yang sama kita tidak sebut kepada Ibu Puan? Oh, dua-duanya melakukan, apa namanya ya, apa mengambil panggung ya, untuk mempopulerkan dirinya demi karir politiknya. Nah, oleh karena itu, kalau kalaupun sekarang kita mengatakan seolah-olah pidato itu ditujukan kepada Ganjar, karena situasi yang kita bangun itu. Padahal mestinya dengan bahasa yang seperti itu, toh Ibu Puan juga melakukan yang sama, dengan membuat spanduk di mana-mana, baliho di mana-mana ya. Bahkan e, apa namanya? suasananya dibangun sedemikian rupa bahwa seolah-olah ya Ganjar bukan lagi bagian besar dari keluarga besar PDI Perjuangan seolah-olah ya. Pada faktanya sekarang uh, di, diberi kesempatan lagi untuk membacakan apa namanya? itu hasil rakesna macam-macam destruksi itu. Itu uh, perhatian pertama. Perhatiannya kedua yang baru tadi ditayangkan tutorial soal uh, uh, uh, apa namanya? Uh, Jangan uh, uh, bakso ya, jangan ngambil seperti bakso dan juga kawan-kawan dari Papua yang menurut saya menghilangkan jati diri PDI Perjuangan sebagai Partai Wong Cilik ya. Partai Wong Cilik itu ya asosiasinya ada di pedagang bakso, ya ada di UMKM, macam-macam dan gitu ya. Jadi sebetulnya pada tingkat tertentu kalau kita tarik lebih lebih tinggi lagi, jangan-jangan sebetulnya slogan apa namanya itu ya, oh, oh, oh, apa yang seringkali diidentifikasi PDI Perjuangan sebagai Partai Wong Cilik That itu light. hanya it, i, itu hanya sebagai jargon atau slogan yang sebetulnya nggak menancap itu di dalam kesadaran internal mereka maupun hati mereka dulu dalam keyakinan mereka, pada pada kenyataannya keyakinan para elit di lingkungan setidaknya yang diperlihatkan oleh Ibu mega itu, ya mereka adalah kelas sosial tertentu yang berbeda dengan apa yang mereka sebut sebagai wong cilik itu, gitu, gitu, gitu ya, sehingga itu yang, nah, yang ketiga tentu uh, kritiknya terhadap partai-partai yang belum apa-apa sudah bangun koalisi, ya kan? kira-kira-kira. Gitu. toh, iya, partai-partai yang bangun koalisi ini kan memang gak bisa mencalonkan calon presidennya sendiri. Kalau ia bisa mencalonkan calon presidennya sendiri, saya kira mereka juga seperti pdi perjuangan, acuh tak acuh, butuh tak butuh pada koalisi, tapi kan seperti NasDem, ya jelas dia tidak mencari, harus dari orang untuk mencalonkan calon presiden gitu ya. Kemudian PKS ya, ada juga P3, e, Golkar. Ini partai partinya nggak bisa mencalonkan calon presiden kecuali ia berpolisi. Jadi sangat bagus kalau mereka membangunnya dari sekarang. Beda dengan PDI. PDI kan e, memang tidak tidak dia cukup dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebetulnya PDI akan diincar banyak orang kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu lihat ya, dia biasa dia dia biasalah menunggu dan seterusnya itu. Tapi tapi uh, kritik itu menurut saya kurang tepat disampaikan kepada partai yang memang tidak bisa melakukan apapun kecuali ya mereka harus melakukan koalisi dengan partai-partai yang lain dalam konteks mencalonkan calon presiden wakil presiden. Nah tiga titik ini yang menurut saya jadi perhatian kita dari dari pidato Ibu Mega di Rakernas itu dan tiga titik ini juga lah yang membuat uh, substansi mungkin kalaupun ada yang disebut substansi dalam pidato Ibu Mega itu agak terlupakan di dalam uh, rakyat nasi itu. Gitu. Jadi, uh, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu menurut saya, lebih karena persoalan yang sangat mendesak di internal partai politik, bukan hanya berkaitan dengan siapa penerus trah dari Soekarno-Hatta di jajaran uh, politik nasional, tapi juga berkaitan dengan siapa yang akan menguasai PDI Perjuangan Pasca 2024. Kalau misalnya, bayangan saya nih Pak Garni, tidak ada trah Soekarno yang berada di eksekutif legislatif 2024, saya kira eh, agak, agak mengkhawatirkan bagi eh, keluarga ibu Mega dalam eh, eh, apa namanya itu eh, dalam lanskap politik nasional kita. Kalau tidak ada itu, jadi misalnya nggak ada keluarga Pak Harto yang masuk eh, Pak Karno yang masuk dalam eksekutif di jajaran tentu saja paling topnya, tidak ada yang masuk di legislatif di jajaran yang paling topnya, nah, itu agak mengkhawatirkan 2024 nasib PDI Perjuangan sementara pada saat yang bersamaan di internal PDI Perjuangan sendiri muncul ya kelompok-kelompok tertentu yang membangun basisnya sendiri sebut saja Pak Jokowi dan Pak Jokowi nah sekarang sudah membangun apa namanya trah, trah tersendiri dinasti tersendiri yang boleh jadi itu juga ancaman bagi trah Soekarno di masa yang akan datang apalagi kalau muncul lagi tokoh lain seperti Ganjar dari PDI Perjuangan dan ia masuk ke dalam PD Perjuangan, artinya bukan hanya Ibu Mega satu-satunya tokoh di PD Perjuangan pasca 2024, bisa Pak Jokowi, bisa Pak Ganjar, kalau Ganjar dikasih kursi ini oleh PD Perjuangan, dan bisa juga tokoh-tokoh yang lain. Makin ribet bagi Ibu Mega untuk melihat masa depan, apakah Trah Soekarno akan tetap bisa lanjut dalam lanskap politik nasional atau akan menyusut pasca 2024 yang akan datang. Baik. Menarik, sekarang saya mau dengar dari bekas anggota DPR yang dari Demokrat. Tapi sekarang, katanya, udah nyebrang ke PDIP, RUT, dan